Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2 SD Muhammadiyah 2 GKB Gresik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita belajar tematik tema 2, subtema 2 pembelajaran 3 dan 4. Menghitung dengan tiga bilangan. Nah, siapa nih di sini yang sudah bisa berhitung dengan tiga bilangan? Lebih tepatnya membagi ya, karena kita sudah masuk di materi pembagian. Sebelum itu, yuk kita yuk kita lihat gambar berikut ini. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Bendy dan teman-teman bermain ayunan di taman kota. Coba lihat di situ ada yang sedang berada di ayunan-ayunan. Juga ada yang bermain di perosotan ya Disitu ada e, kayak bola-bola gitu ya Dan juga ada juga tangganya Ibu guru mengawasi anak-anak yang sedang bermain di taman kota Yuk kita baca teks berikut ini Kita baca dulu judulnya ya Kalian boleh mengikuti ustazah Bermain di taman kota Liburan dilanjutkan menuju Taman Kota. Di Taman Kota sangat banyak permainan. Salah satunya ayunan. Benny bersama teman-temannya main di Taman Kota. Di Taman Kota ada empat ayunan yang berdekatan. Mereka bermain ayunan dengan hati-hati. Teman yang berada di belakang mendorong ayunan dengan perlahan. Setelah beberapa menit dari waktu yang telah ditentukan, mereka bergantian bermain ayunan. Oke, dari teks ini ada beberapa kata yang mungkin kalian belum tahu maknanya Makna kata dalam teks tadi Yang pertama, taman Taman maknanya adalah tempat yang menyenangkan ya, Bisa berupa taman bermain atau taman bunga atau taman-taman yang lainnya Selanjutnya, ayunan Ayunan adalah maknanya mainan yang berayun-ayun. Yang ketiga, kota kalian tentu sudah pernah mendengar kata-kota. Ya, kota adalah daerah pemukiman yang padat dengan fasilitas modern dan lebih maju. Itu tadi adalah beberapa kata yang ada dalam teks bermain ayunan. Yuk, kita amati ayunan berikut ini. Pada ayunan ini ada tali. Yang digunakan untuk mengayun Ada juga tempat duduknya yang berwarna biru berupa papan Ada juga seperti engsel Tapi bukan engsel apa ya itu ya Juga ada tiang yang digunakan untuk menyangga ayunan Itu adalah ciri-ciri uh, dari benda berupa ayunan Kalian tentu sudah pernah melihat ya Baik di taman kanak-kanak maupun di taman-taman kota Selanjutnya kita akan melihat ciri-ciri benda berikut ini Yang pertama ada bola Yang kedua ada perosotan Yang ketiga ada tali yang di, sudah ditali dengan satu sama lain Dan yang keempat ada yang berwarna ungu ini tangga Ciri-cirinya bola ini berbentuk bulat dengan warna yang berwarna-warni Dan merah, kuning, hijau, biru, ungu, orange Kemudian perosotan berbentuk panjang dan agak miring Kalau nggak miring nggak bisa dibuat perosotan ya Yang ketiga, tali Ini memiliki bahan yang kuat sehingga bisa dinaiki, bisa dipanjat dan lain sebagainya Yang keempat, tangga Tangga memiliki beberapa anak tangga untuk naik ke atas Dari yang terendah sampai yang tertinggi Nah, soal pertama Permainan apa yang paling kalian sukai? silakan dijawab kemudian jawabannya ditulis di buku tulis ya tentunya di buku tematik ya ini nomor satu kalian kasih nomor satu permainan apa yang paling kalian sukai bebas mau permainan apa ya yang ke selanjutnya kita akan belajar berhitung tentunya akan membagi membagi-bagi bilangan ini ada Udin eh bukan Udin ya ini Benny Benny dan teman, -teman. Dengan Mei, Mei, aku sudah menggunakan 14 belas sekop pasir. Pasir yang ku gunakan ada dua jenis yang sama banyak. Berapa sekop pasir yang ku gunakan masing-masing ya? Aha, oh begini, 14 belas sekop pasir kita bagi dengan banyak jenis pasirnya, yaitu ada dua. Maka 14 belas sekop pasir dibagi dengan dua jenis pasir sehingga masing-masingnya ada tujuh sekop karena 14 dibagi 2 sama dengan tujuh ya kita pahami dulu ada berapa sekop pasir ada 14 ya kemudian pasirnya ada berapa jenisnya ada dua jadi tinggal 14 sekop pasir dibagi dua jenis pasir sama dengan tujuh sekop pasir ya gampang kan kita hanya bisa uh, kita hanya Cukup memahami soalnya aja Apa ini yang diminta ya Apa ini yang dimaksud kita harus memahami dulu baru Kita bisa menjawab pertanyaannya Oke untuk mengetes pemahaman kalian Ini Parti ada soal Nah ini berupa soal cerita ya Taman kota telah masuk pasir sebanyak 24 truk Truk yang digunakan ada 3 truk semua truk mengangkut pasir sama banyak. Berapa kali masing-masing truk mengangkut pasir? Oke, kita lihat dulu itu apa, apanya yang diangkut oleh, oleh truk. Ada ada berapa dulu? Berapa truk? Ada 24 truk ya. Terus yang digunakan ada 3 truk. Jadi, gimana kita menghitungnya? Berapa masing-masing truk mengangkut pasir? Silahkan dihitung dengan cara membagi tulis jawaban kalian di buku tulis tematik. Tulis di nomor 2 ya. Tadi kan sudah nomor satu, sekarang nomor 2. Oke, kita akan lanjut ke membagi dengan tiga bilangan. Ada Edo dan juga Beni. Katanya tali ayunan ini ada sebanyak 72 tali untuk menggantungkan ayunan. Ada 9 baris ayunan yang terpisah. Dan masing-masing ayunan terdapat dua tali. Ada berapa ya banyak ayunan di setiap barisnya? Beni beri jawaban. Benar juga ya. Kita sudah membagi dua bilangan. Bagaimana dengan membagi berturut-turut tiga bilangan ya? Anak-anak tentu bisa ya. Membagi dengan uh, tiga bilangan berturut-turut. Caranya bagaimana? Kita lihat dulu ada berapa tali. Yang menggantung di ayunan Ada 72 ya Kemudian ada berapa baris ayunannya Yang terpisah Ada 9 baris Kemudian setiap ayunan itu Ada 2 kali Nah ini penjelasannya Caranya mudah kok Ananda Mulanya Bilangan 72 Dibagi dengan bilangan 9 Nah setelah itu Hasil baginya Hasil 72 dibagi 9 Dibagi kita bagi dengan bilangan 2. Gini, kalimat matematikanya seperti ini. 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan titik, titik, titik. Kita hitung dulu ini. 72 dibagi 9, berapa? 72 dibagi 9. Kalian hitung dulu, berapa hasilnya? Hasilnya 8. ya Kemudian, kan sudah dihitung yang depan, tinggal yang belakang, yang belum di kotak kuning. Dibagi dua, berarti delapan dibagi dua. Seperti ini, delapan dibagi dua, kita hitung. Nah, ini kita hitung hasilnya delapan dibagi dua sama dengan empat. Jadi, empat ya jawabannya. Ada Jadi, ada empat ayunan dalam setiap baris. Begitu anak-anak, cara menyelesaikan membagi dengan tiga bilangan berturut-turut kita bagi dulu bilangan yang depan, kemudian hasil baginya itu tadi kita bagi dengan bilangan yang selanjutnya. Seperti ini, mudah kan? Oke, untuk mengecek pemahaman kalian, saya akan beri soal, saya akan beri soal ketiga. Ini ya, mudah sekali. 14 dibagi 7 dibagi 2 sama dengan berapa? Kalian hitung dulu. 14 bagi 7 hasilnya berapa? Taruh sini. Kemudian Selanjutnya, hasilnya kan sudah di sini. Kemudian kita bagi dengan dua. Nah, hasilnya nanti kita akan hitung lagi. Insya Allah mudah ya. Semoga anak-anak dimudahkan oleh Allah untuk menghitung dengan cara membagi tiga bilangan berturut-turut. Selanjutnya, ini adalah sebuah kreasi kotak tisu dari kertas karton. Caranya gimana? Mudah sekali caranya. Yang pertama, buat pola hias kotak tisu dengan pensil. Kedua, sediakan lem, pasir warna terang dan pasir warna gelap. Yang ketiga, olesi bagian luar kotak tisu dengan lem. Yang keempat, taburkan pasir di seluruh bagian terluar kotak tisu. Kreasikan antara pasir warna terang dan pasir warna gelap. Ini adalah salah satu uh, kreasi dari bahan alam berupa pasir cukup mudah ya pelajaran hari ini semoga allah senantiasa memudahkan kita. anak-anak jangan lupa tadi ada tiga soal ya soal pertama ya kalian lihat lagi kalau terlewat soal pertama ada di di awal tadi ya yang kedua pembagian dua bilangan yang ketiga pembagian tiga bilangan silahkan dipelajari dan dipahami semoga kalian Dimudahkan oleh Allah untuk memahami materi ini Terima kasih ya nana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh